ski aku Meski. Salahanku hingga engkau tega meninggalkan diriku, mungkin. Cundangi aku Bangunkan aku Dari keputusatan ini Aku bertanda, Tuhan, peluklah tubuhku.